Lah pi nah, katatuong haw ka bangun ri leu nyan. Nyang ro nyan, utung nagah jang e nyang. Mang, kada deh kui punung le lati da lep nyan. Allah haga to mundua. Bek le bekas-bekas, tak kusuban aku tempe. Bu abang menteri de anak pak kue. Ada anak-anak gedok atakanya aku gak nyan. Nang kujuk ada sakit-sakit aku kudun. Ada kiban perasaan dong, ada galau-galau hom. Galau-galau han munang, galau-galau pale. Ikak Leper aku, buka hal ikut. Jom! Adakah aku pegang? Aku ingat tu Pak Menteri dah. Itu cuba lagi Kenapa orang yang aku ajak, ...gila orang itu orang suka. Orang bantuan udara, ...kala dia nyanyi kepegat lu. Cukup sakit hati aku. Percaya orang itu berman. Alah, alah, puji. Tiga kau, hirun tu cik. Dia teruk penyakit, kat. Kat, kat kat kat. Menyotuk penyakit, bro. Nyana apa-apa dia boleh? tidak menang cukup cinta aku ke Bapak Menteri Bapak Menteri oh. I love you Bapak Menteri oh. Padahal urutnya tak apa hari-hari Maka ia bukan rulam <tik> Bismillahirrahmanirrahim Satu ong ngaka ku bangun riling bang ngan. Nyang ronyan, udang naga nge -nge Makan, ada ngan. Mang, kada deh kui puruh leti da lep ngan. Le, Allahai le, le, ka to mundua. Bekal bekas-bekas, tak <tos> tu <tos> kiban aku tempel. Gua abang menteri dia napa Ada ana-ana ke dro kata ka nang ada sakit-sakit aku putun. Ada kiban perasaan dong, ada galo-galo hom. Galo-galo aku nang, gale bepale, igapi beperak ku bekah kalikut. Jogaraja. Buat ganjel, ida yang yang dua, aku yang macam. Punya tuhan. Kenapa pun orang Menteri kelihatan? Ya, tak ada. Hei Lep! Berkata apa anak? Adak tuha-tuha pulangnya. Di bang Menteri? Hanya mengingat kupi batik ke? Ha ha ha. Adak memang kata-kata saya, saya ingat. Tidak ada sebab ini pecerok-pecerok ke. Saya ingat. Tidak lalu tak sehat. Ha, apa anak apa anak? Anak mungkin nasab dia ke? Ya, kira-kira. Kau hanya dupakan anak. Atha ka apui ka tinggal tingai meta tuli tu nyen han apa yah le dijaj mare om ke yuyul tuli nya mun ah hai kage mun him ngun lew ni pae nyan nyap putra ka ba de ruba nyalek nyen mun de saboh dahai beli apu de mala pai lutong nyan makin makinan tok ke sama ku mong mun de mapi mi enda mampu kena ga de kudengar ati ke sida ke mun de mahliam da nya ki bana ga dengar kenan mun de mahli ke kadang ingat ...kalinya hana melompat dang dah. Bah lain tu riwang bu. Bibit muka hana malaika. Katek nyak kena masalah ngan urinang. Hang kayo kuraya, ndak manek nyo. Nang munggu nanti ron ndak bu. Bidang tu kerja, bu. Nabuo aku. Ndak ka, punya aku ka. kau apa dia pegak pegak kau salah dengan lu kapres menyala rumah dia kat tu lu payah kampukik